selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <kuh> jumpa lagi bersama channel abah roges <tuh> Semoga kita semuanya Rekan-rekan youtuber berada dalam keadaan Satwa Lepiak Kali ini Abah berada di ruangan Bangunan yang sudah lama Dikosongkan, ini bangunan pabrik Pabrik di Cisaat Cibatu Cisaat Ini sudah lama dikosongkan Abah akan coba mengungkap Misteri-misteri, tabir-tabir misteri Melalui obrolan Komunikasi langsung dengan yang Uh, yang penunggu lokasi ini namun seperti biasa tolong guys, yang belum subscribe di channel Abah tolong subscribe dulu di like, di komen, di share mudah-mudahan uh, bisa berkembang dan maju channel Abah juga semoga uh, hasil barusan komunikasi atau itu ini nanti ada manfaatnya ada apa ya istilahnya kita jadi tahu lah menambah keyakinan diri kita bahwa mahal gaib itu benar-benar ada gitu Benar-benar ada cuman kita harus menyadari bahwa manusia itu tetap lebih mulia lebih Segala-galanya jadi kita kenapa harus takut kenapa kita harus ya minder atau ini Sebab so, kita manusia itu makhluk yang paling mulia Cuman yang penting kita bisa beradaptasi dengan mereka makhluk, makhluk gaib Tujuan kita jangan mengganggu dan mereka juga pengen hidup tenang di alamnya Begitu juga kita Kalau kita sebatas silaturahmi, komunikasi nah, Itu no problem, bisa komunikasi nah, Oke okay guys, kita lanjut nah, langsung komunikasi dengan makhluk gaib Masih saya kaca awas, amankan <tip> baik. ya, <asik>. assalamualaikum. assalamualaikum. <tip> saya ora kalau ta dhe. Ampura ya. Insyaallah kan. Ampura kenal. Hmm unik gak? uuuuuh yang di dia? gak ngobrol? yang ngobrol? <laughs> haris, haris, haris aja kan, kan hmm. hmm. hmm. oh, di Kemarin ini ada yang mau syutingnya di situ, Iya Ngegambut itu etak? Iya, enggak di pabriknya? Yeah. Ayo diri dia sesakalannya puma haki sampai main lagi Anjir terus sabar tahun diri, seumur jeng kinagama kemitan itu? Iya, yeah. enggal Oh, enggalnya? Iya yeah. Sabar tahunan? Oh, ketua tahun. Oh, tahun. Tapi oh, itu, eh, dan, oh, muda, muda, muda. ini ngajen sami Sabang-Sa Dintinaga. Itu kuburannya. malam Itu nyakinya. kelahan-lahan capek-lahan orang lahan kelahan dong kelahan-lahan capek ini <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <Loh, dan> apa? <capek. tuh> pas ke jongkok, pas lagu gimana? ke arah sana? iya tak berat, terus oh. iya berat mual Kayak kayaknya auranya lebih gede dari uh, yang sebelumnya, dilihat. cuman mungkin agak ada yang nahan juga ngomongnya biasa ya beberapa gitu nih kan pak, ah. khasir bisa nih, aduh ribuan terima eh. cape nya itu <laughs> lelu tagen perasaan leles, ada om barusan oh perasaan aku leles pak asli kerasa karena awak karena sendi sendi, cuman pas kurnaguk dah, eta lebih berat lebih berat nu di saacana itu pokoknya tidak pebeladagan kebeledagangan sama orang lainnya diselebewkan sama orang lainnya uh, diselebewkan sama orang lainnya Dawa Allah Alam, tidak apa-apa oh, cuma ayah itu menahan juga dan tidak awal soalnya si A tadi nyari usna ah, saya itu tadi apian gitu nyari usna pas tadi ah ulah ulang halamun. soalnya terus karasa. itu sebe oh. tadi sebelum mural tadi Arek lebat di energinya luwih ageng Tinus acana cuman rada katahan gitu. Matakan di netralisir kena gue katambi. Katambi di euh iya mah geus ngajoah pisan pokona rarasaan gila leles Pokona mah upami aya randha tilu mah di gebet, aya na keneh oge okay lah. Ngajoah pokona ieu. Masih inget karana amuh. Aduh, aduh. aduh Lega. Oke, okay, jangan lupa subscribe, guys, uh, biar Abah, guys. Abah Channel, Abah Roges, biar kedepannya makin kontennya yang jual lagi lah. <laughs> Oke, okay, terima Coba kasih, Ripuh kekeleles Oke, okay, terima kasih, guys. Aduh.